Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Siji Sing Pinili Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat Dan tetap selamat eh, Dan juga dilancarkan orderannya Oke eh, teman-teman Kali ini saya akan sedikit memberikan Informasi terbaru dan mungkin ini adalah Kabar gembira untuk teman-teman Khususnya di Solo Raya Apa itu? Yaitu mengenai Go partner reward. Jadi mulai bulan Februari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 Oke teman-teman kita lanjut ke pembahasannya mengenai Copartner reward ya Teman-teman ya Copartner reward itu apa Copartner reward adalah program apresiasi dari Gojek untuk mitra yang mana aktif dan konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Nah di Copartner reward ini ada empat level ya teman-teman ada tadi dari empat level yaitu Basic, Silver, Gold dan Platinum Kapan program ini akan di Berlakukan di Solo Raya, khususnya untuk teman-teman mikro objek Solo Raya, program ini akan diberlakukan mulai bulan Februari, ya teman-teman. Ya, jadi bulan depan ini, bulan Januari, dan bulan depan, atau di bulan Februari, kita akan diterapkan program Copartner reward dengan skema masing-masing level, ya, ada basic, silver, gold, dan platinum, dan beberapa indikator penentu yang nantinya akan menentukan level dari masing-masing akun adalah yang pertama adalah poin jadi poin itu sebagai indikator jumlah order yang kita selesaikan ya teman-teman ya. yang kedua adalah performa artinya indikator kualitas dari dalam menyelesaikan order kemudian yang ketiga adalah rating rating adalah indikator kualitas yang diberikan berdasarkan penilaian dari pelanggan jadi ada tiga poin yang pertama poin kemudian performa dan rating nah, artinya di bulan Januari ini perhitungan akumulasi dari poin rating dan performa nanti akan menentukan level kita di bulan Februari kemudian keuntungan dari GoPanner ini adalah yang pertama adalah untuk level basic ya teman-teman ya untuk level basic kita akan mendapatkan pendapatan minimum tentunya seperti program berkat ya, cuman ini Mungkin di Solo agak berbeda Kalau kemarin program berkat Kita pendapatan minimumnya sebesar Rp65.000 nah, Nanti mungkin di level basic Mungkin di kisaran angka tersebut Atau mungkin di atasnya dengan target poin tertentu Dan juga ada program swadaya Kemudian untuk level silver Juga ada pendapatan minimum Kemudian ada voucher cashback Senilai 50000 untuk Mitra guret kemudian untuk Mitra Gukar sebesar 100.000 dan juga program swadaya. Dan di level gold juga pendapatan minimum, kemudian voucher cashback Opes sebesar 100.000 untuk guret dan untuk gokar sebesar 200.000 dan juga program swadaya. Dan untuk level platinum sendiri ini yang paling tinggi ya, paling tinggi. Kita akan mendapatkan Pendapatan minimum, kemudian voucher cashback berupa untuk mitra akunnya sebesar Rp150.000 dan untuk mitra Golkar sebesar Rp300.000. Kemudian ada akses fitur uang tambahan seperti Gojek dan juga layanan CS Partner Platinum dan juga program swadaya. Oke, jadi untuk teman-teman, persiapkan akunnya mulai dari saat ini ambil semua orderan yang masuk kerjakan jangan sampai di jangan pilih-pilih order ya artinya jangan pilih, pilih order kemudian jangan suka cancel ataupun sortir orderan sehingga mempengaruhi performa poin dan rating teman-teman tentunya teman -teman juga kualitas pelayanan teman-teman juga harus di lebih ditingkatkan lagi agar kita bisa mendapatkan penilaian dari pelanggan bintang 5 ya artinya jika kita mendapatkan bintang lima rating kita juga akan bagus dan itu akan yang menentukan level kita di bulan Februari oke teman-teman mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai Reward yang akan diberlakukan mulai bulan Februari ya oke, jika ada pertanyaan kritikan atau saran atau masukan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih yang menonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video saya selanjutnya tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat salam satwaspah